ya ini tiara dia ada, ada di sini nih tiara tapi <laughs> sorry lupaan tuh nyari png malah kayak gitu latar belakang yang terakhirnya di bless topi bang banget dia. <laughs> di blest oke okay, ayo mulai Meta dapatlah kau sebelah tapi oh bakpa kita mulai dari akun viewers yang pertama nih kenapa lagi ada facebook yang pertama nih guys Bismillah. Oh, biru seperti biasa, biru masalah ya. bagi kalian mau ngikut silahkan join di ini, join di Discord saya, Discord gua. Ya, kalau mau ikut ya, tuh ada di prosedurnya di sana tuh di bagian pemesanan. Yang kedua, apakah langsung? Masih biru? di buff pake kacamata juga saya mah gua rantai aja bang oke okay, siap oke okay, kita buff tambah buff pesan ST hangat satu. oke okay, siap pesan ST hangat tegang anda tegang saya lebih tegang lagi pak wujud yang keempat oh ini kok biru semua tuh. Dari tadi, biru semua Antum ada Mostima Kalau ada Mostima Ganti Mostima Lupa diganti Tangan saya bang Yang mana yang tegang bang <laughs> Oke, okay, yang kelima Yang kelima nih guys Wah, yang di terakhir kah? Apakah apa? Nabung piti, buat horn atau bintang 5 nya doang Oke okay, ini yang ke 7 Yang ke 7 Oh langsung bintang 5 bro Nyabung PT bang buat hor Ini yang ke 7 kan Mau lanjut sampai 10 atau Off Oke kan? okay, bintang 5 ya Lanjut aja bang sampai 10 Oke okay, siap lanjut sampai 10 ya Dapat kazemaru Waduh <laughs> Aku ditawarin ke Chainson nih. Ini dapatten berapa? Itu 98. 78. 98. Ya kali dapat bintang 5 lagi, ya. Dapat bintang 5 lagi. Did you get via meta? Not yet. Not yet for Oh ya yeah, bintang 5 again. 5 star again yo welcome, i don't know what's your name because you because you use Japanese language mantap dapat kazemaru gak gua screenshot ya karena punya orang Silakan <laughs> silahkan screenshot sendiri oke okay, bagi kalian yang pengen top up pack naik tapi nggak tahu top up nya dimana Kalian bisa pergi ke Game Store Can Di Game Store Can ini kalian bisa top up dengan mudah, murah melalui via login yang sudah pasti aman dan legal tentunya Tidak hanya aknek doang, gamenya banyak cuy ada Honkai Impact, Genshin Impact, Blue Archive, Punishing Gray Raven, Paloran bahkan game-game HD seperti ini, Super SuperSUS dan lain-lain itu juga ada guys jadi tunggu apa lagi? langsung cek saja linknya di deskripsi di bawah, oke? Okay. oke okay, ini selanjutnya akun gua. belakang kursi apaan bang tadi? kursi merah belakang Oh, itu. Ada, ada keluarga. Ada umeng terbang, mas. Umeng terbang. Hit hand permit, eh. Umeng terbang. Oke, okay, putih. Yang ketiga, biru lagi. Oke, okay, biru kembali. Oh, putih. Samsudin, Samsudin siapa pak? Oke biru kembali, berarti yang di ujung ya. Ayo kasemaru, kasemaru. Tuh tahu kasemaru berubah jadi fiamita. Oke biru lagi. bentar name ntar. Apa pakai ini? Barunya tadi pakai ini. Enam ribu langsung. Ah kelupaan. Niatnya mau disimpan cok. Oke. Okay. Eh, ya bintang 5. Eh. Oke, okay. jangan sampai pecah jadi bintang 6. Oke. Okay. <tuh> okay, Kazimarru, Kazimarru, Kazimarru. <tuh> Hensel Transporta jadi cowok. Selanjutnya Etok okay, langsung eh? 10. Hari-hari ga -hari tokubetsu Ritualnya gitu. Oke, okay, bintang 5. Bintang 5 nih, guys. Iya, yeah, bintang 5 Kazemaru, please. Kazemaru oh dapat dua. Oke, okay. Kazemaru satunya ya. Kazemaru satunya ya. Kazemaru satunya nih. Please, Kazemaru. Waduh. <laughs> Tapi nggak apa-apa, Blackneck ya. Maybe you got via in another, another banner. 海産物 ini banyak spesialisnya pak jangan jangan、dapat spesialis nih kazimaru ね。please. <tipas> <tipas> <Gominasai, gominasai. tipas> belum menyelesai, full single single, oke, okay, lanjut aja, mulai, gak papa nih pakai nih, satu sampai bintang 5 ya, dan langsung bintang 5 biar enggak habis habis duit nih, yuk lah kasih maru, kasih maru, doa, oke. Okay. Wah, ini gua lagi bau kan? Anjir. Wah. Yo, lagi, lagi, lagi. Wah, apa pertanda gua dapat musashi juga nanti? Ini? game token iya enggak cukup ya udah berarti mohon maaf Mas gomen <laughs> naasai go yang pertama langsung 10 kali saja biar cepat ya Let's go kita mulai ke okay, bintang 5. kita skip karena akun gua sendiri. Dari berapa akun? Dari kotkah udah-udah. Ada udah empat akun. Satu akun yang mana aja? Berarti ini tadi kita udah 40 kali pull. Apakah op apa akun selanjutnya? Ini akun selanjutnya nih udah 40 kali pull ya. Apakah langsung dapat bintang enam Gua nggak tahu. Itu teori gua sih. Ini kayaknya dapat okay, apakah teori gua benar? Ini kan kita udah 50 kali gajah ya. Oke, okay, sip. Apakah teori gua benar? Ini bintang enam Kita tidak tahu. Ya. Oh. <laughs> Sungguh, ku merasa nyesat Melihat kertas ini Kenapa biru? Oke okay guys Biru membiru Ternyata salah